unyai paku di negeri ini. Apa kabar bagaimana antum di sini di Indonesia ini? Anahami fil Jawa. Saya adalah pelindungnya di Jawa ini. Beliau luar biasa Maulana Syarif Hidayatullah, Wali Ibnu Walih, Wa Ibnu Walih Ibnu Walih Sibtu Nabi SAW Maulana Sharif Hidayatullah Bin Imaduddin Abdullah Bin Ali Nurul Alam Bin Jamaluddin Hussein Bin Ahmad Shah Jalal bin Abdullah Udmat Khan, bin Amir Abdul Malik bin Alawi bin al Al-Faqih bin Muhammad Syaib Marbat, bin Ali Khalid Qasam bin Alawi bin Muhammad bin Alawi bin Ubaidillah bin Ahmad al-Muhajir bin Isa al-Najib bin Muhammad al-Najib bin Ali al uraidi bin Jaafar al-Sadik bin Muhammad al-Baqir bin Ali Zainal abidin bin Husain al-Sibt bin Ali Ibn Abi Tarib wa bin Fatimah al-Zahra al-Badul binti Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam al Rasul Taqala Nabi sallallahu alaihi wasallam Ahli baitika matalisafinatun anak cucuku bagikan perahunya Nabi Allah Nuh alhamdulillah banten mempunyai safinatun Nuh menroki bah nahjah barang siapa menaikinya selamat Sebab, siapa beliau maulana hasanuddin bin syarif wa muhammad yusuf bin hasanuddin al-bantani bin maulana syarif tubahlakum beruntunglah kalian mempunyai paku di negeri ini tidak cukup di Banten saja ada seseorang wali besar jarak ke maulana syarif namanya al-habib alwi bin muhammad bin tahir dan ketika ziarah ke Maulana Syarif. Kaifa halukum ya Syarifiddatullah? Apa kabar bagaimana? Antum di sini di Indonesia ini. Ana fil Jawa. Saya adalah pelindungnya di Jawa ini. Ketika Syekh Habib Ali ziarah ke Maulana Syekh Ibrahim Bonang Bagaimana halukum ya semosunan Bonang? Apa kata Syarif Maulana Syarif Hidayatullah? Beliau hamifil Jawa wa ana nadhiruha. Direksinya artinya. Ketika ziarah ke Maulana Hasyim Sunan derajat apa kata kakakku, adikku Maulana Ibrahim dan Syarif Hidayatullah? Beliau nadiruha wa hami Dijawab oleh Maulana Hashim derajat, Ana hari Suha Indonesia insya Allah Selagi, selagi ada tiga orang ini, Insya Allah payung rahmatnya Allah Ta'ala luar biasa Beruntunglah kami semua Khususnya dan beruntunglah kalian Yang fil bantan ini Semoga dengan sholawat Nabi itu tadi Menjadi mercusuar dan yang luar biasa Kita menjadi contoh penyejuk kita menjadi contoh perekat Sebagaimana yang dicontohi Oleh Maulana Hasanuddin Banten Mungkin kalau kita mencontoh syarif Yatullah, Terlalu jauh Contoh Maulana Hasanuddin Banten Begitu hebatnya dulu kalau kecil Saya ziarah ke beliau Masih kurang ramai Sekarang sudah orang ziarah luar biasa Ramainya luar biasa Ya Allah Kapan aku ini mendapat kotroh Sedikit sajalah Dari Maulana Hasanuddin bisa memberikan satu contoh yang luar biasa. Bagaimana hidup beliau. Pada waktu perjuangan mempertahankan Malaka dari pertahanan Portugis. Bagaimana anaknya Sultan Abdul Fattah di Yunus. Mengirimkan pasukannya untuk mempertahankan Indonesia. Daripada serangan Portugis yang sudah menduduki Malaka. Dan lain sebagainya. Beliau beliau itulah. Dermawan, murah, senyum, basah, seperti kakeknya, baginda Nabi Shallallahu 'Alaihi Wasallam. Sampai mati pun masih bisa memikirkan ummah masih bisa membesarkan, memberi makan yang hidup. Luar biasa. Kita ketinggalan, ketinggalan dengan para wali wali 9 khususnya. Beliau mempunyai manajemen hidup rapi. Mempunyai visi, misi rapi mempunyai konsep yang luar biasa bukan terus kita dakwahul islam dengan cara-cara yang kurang terpuji beliau berdakwah dengan akhlak-akhlakul karimah yang luar biasa yang ahli pertanian dengan pertaniannya yang ahli ketobiban dengan ketobibannya yang ahli penyakit dengan ahli penyakitnya yang ahli pembangunan dengan pembangunannya yang ahli ekonomi dengan ahli ekonominya sehingga pada waktu itu makmur apa yang dipimpin oleh para beliau-beliau itu hebatnya wali sembilan kita kalah itu diantaranya maju luar biasa tapi terkadang kita ketinggalan, kita masih berbicara khilafiah, talqin, tahlil, maulud, manakib, titi, atri, sampai kapan? Tertinggal dan tertinggal. Kita malu rasanya. Rasulullah ketika hijrah, pedangnya bisa diganti dengan pedang apa? Melahirkan ilmuwan intelektual. Membangun sarana pendidikan, sarana ibadah Membangun dunia ekonomi yang luar biasa Membangkitkan dunia pertanian yang luar biasa Mungkin kalau kita terjemahkan dengan bahasa sekarang Allahu Akbar bangun ekonomi Allahu Akbar bangun marketing Allahu Akbar bangun perguruan tinggi khusus ilmu quran Ilmu pengetahuan yang ada di dalam Al-Quran Allahu Akbar bangun supermarket Allahu Akbar bangun mall Bukan Allahu Akbar bangun khilafiah. Dari sini ke sana, dari sana ke sini. Talkin, tahlil, maulud, manaknya. Terus begitu dan begitu tidak ada habisnya. Yang satu membitahkan, yang satu menjawab, yang sedang lain sebagainya. Sedangkan bangsa lain membuat senjata yang hebat. Membuat nuklir yang hebat. Pesawat tempur yang hebat. Pesawat-pesawat ataupun kapal-kapalnya yang luar biasa. Canggih, canggih, luar biasa. Kita tertinggal. Betul? betul, betul gak betul. tinggal belum pesawatnya untuk jamaah haji yang bikin siapa ketinggalan lagi, ilmu IT antropolognya astronominya, elektronya ketinggalan semuanya, obat-obatan sampai alat-alat kedokteran siapa yang bikin kita ketinggalan juga yang bahas hilafiah terus sampai kefanatikan kita hampir pudar maaf jangan tersinggung maaf bu. jangan marah ya saya ngomong ngomong seadanya aja seandainya kita itu fanatik dengan apa yang hasil bumi pertiwi ini kita bisa mengejar ekonomi kita yang tertinggal karena apa hasil karya bumi pertiwi kita terangkat namanya ayo bareng-bareng dirobah supaya kita dapat nama kira-kiranya mau nggak? dapat nama lo ini pasaran kita supaya baik dirobah jambunya jambu Indonesia jambunya jambu Banten jambu Badeglang, jambu Serang keluarkan kualitas-kualitas yang luar biasa nanamnya di Indonesia apa di Indonesia yang dapat nama orang lain jambu Bangkok Sampai ayamnya bertelur di sini, apa di sini? Ayamnya, ayam nasib Kira-kiranya malu nggak? Kira-kiranya tertinggal kita. Duren Bangkok, duren motong. Ayo sedikit-sedikit supaya kita mempunyai kefanatikan terhadap bangsa ini. Jabu Indonesia, duren Indonesia. Lele Indonesia pagi lagi bangkok bangkok bangkok boro-boro gulanya masih tetap gula jawa ini kalau sudah jawa gula gula bangkok mati kutu deh ayo bangkitkan kembali supaya ekonomi kita kita bangkitkan merasa memiliki henderbeni kepada tanah air ini insya Allah ekonomi kita akan maju akan maju akan maju sebagaimana Maulana Hasanuddin saja dikubur masih bisa memberikan kesejahteraan kepada yang hidup khususnya kepada lingkungannya. Inilah hikmah daripada shalawat ala Nabi sallallahu alaihi wa wasallam. Ayo bangkitkan kembali intelektual kita, bangun madrasah-madrasah kita dan lain-lainnya. Semoga dengan barokah para aulia yang ada di negeri ini, kita diberi barokah umurnya. Barokah rezekinya, barokah pertaniannya, barokah lain-lainnya, dan lain-lainnya. Dan kita menjadi umat tidak akan memalukan para sesepuh kita, kita jadi umat tidak akan memalukan para guru kita, kita menjadi umat tidak akan memalukan kedua orang tua kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Belajarlah menjadi orang yang mengerti terima kasih kepada kedua orang tua kita seandainya. Gunung yang paling terbesar di sini umpamanya Gunung Keratau atau Gunung Karang dijadikan emas untuk membalas jasanya. Kedua orang tua kita dan guru kita belum apa-apa. Jangan dikira kita sudah begini. Eh. Anak-anak kita di pesantren di materasa asyik tapi kita berpikir bagaimana nasib orang tua kita di dalam dunia pertanian dan ekonominya, terkadang jam 3 malam sudah bangun membawa duplaknya dia isi sayuran, isi sampel dan lain-lainnya dibawa ke pasar hawanya dingin yang kalau musim dingin, yang musim hujan musim hujan, yang musim panas musim panas, demi siapa? demi anak-anaknya yang di dalam pesantren yang di dalam madrasah dan lain sebagainya mestinya kita malu kepada para beliau Bagaimana tokoh-tokoh ulama kita terdahulu? Di dalam menes syariah wal-islam Fasilitas masih begitu hebatnya, sulit sekali Kalau Habib Lutfi lain Dari Pekalongan ke sini pikirannya sudah dapat Terbayang ini amplopnya tebal, pak tipis Lain bayangannya Kalau beliau berdakwah mengeluarkan amplop Berbeda sama saya berdakwah mengharapkan am, jauh dah itu ini untuk saya pribadi bukan saya mengkritik kepada orang lain jauh itulah maka kiai kiai ulama ulama dahulu rata-rata benghar kaya luar biasa sebabnya apa Satrinya banyak tidak bawa ongkos Digembleng, dibina oleh para ajengan-ajengan kita sampai menjadi penerus-penerus ulama-ulama yang luar biasa. Santri-santri yang luar biasa dan banten cukup melahirkan kitabnya yang belum tercetak saja masih 400 kitab lebih taklif dari K. Nawawi al-Bantani. Itu banten. Belum Syekh Abdul Karim mursyid thariqah qadiriyah dari Syekh Ahmad Khotib Sambas sampai ke atas. Orang yang lalai hatinya yang kotor dihias oleh Syekh Abdul Karim. Alah bidikrillahi tatmainul kulub. Hat tarikoh itu untuklah pembersih hati. Sebab, tepat, sebab tempatnya takabur di sini. Sebab tempatnya riak di sini. Sebab riak tempatnya hasut di sini. Dan segala-gala penyakit hati sampai penyakit hoflah, lalai kepada Allah SWT. Sumbernya dari sini. Yang memancar kepada otaknya, matanya, telinganya. Sehingga kita menjadi orang yang lalai kepada Allah SWT. dibersihkan dengan pelantara Syahabdul Karim al-Bantani. Melalui toreqah. dibersihkan itu toreqah itu gunanya diantaranya. Membersihkan hati terutama daripada lalai kalau kita sedang mengucapkan la ilaha illallah merasa didengar dilihat oleh Allah Ta'ala merasa diperhatikan oleh Baginda Nabi SAW artinya kita sambil bercermin la ilaha illallah selalu kita robitoh kepada guru-guru kita sampai mampu robitoh kepada Baginda Nabi SAW kalau kita bisa mengamalkan itu aman luar biasa karena apa kita selalu merasa didengar dilihat oleh Allah Subhanahu wa Mau berbuat maksiat malu Mau ngomongin orang malu Mau nyacimaki orang malu Mau nyacat orang malu Karena kita selalu dilihat oleh Ana wa ta'ala Itulah diantara pentingnya Tarikah Semoga kita dimasukkan Golongan min ahli La ilaha illallah Sayyidina Muhammadur Rasulullah Demikian yang saya bisa saya sampaikan Saya tidak bisa panjang lebar tapi saya hanya bisa berdoa semoga majelis ini, saya minta sama Allah Ta'ala, tawasul kepada Baginda Nabi Yosel. Ya Rasulullah, ini tawasal bika. Kita mohon kepadamu, Ya Allah, dengan tawasul kepada kekasihmu, semoga majelis ini sampai majelis dunia dan akhirah bisa duduk bersama Rasulullah shallallahu alaihi wasallam. Allahumma. Itulah yang bisa sampaikan kurang lebihnya. Walafuminkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.